Halo anak-anak bagaimana kabar kalian di rumah ya Tetap semangat ya belajarnya ya, ya Pak Isi berharap juga seperti itu ya uh, Meskipun uh, pembelajaran pada saat ini di sekolah kalian itu terbatas ya Jadi uh, ada pemisahan kelas ya Karena uh, situasi dan kondisi masih belum memungkinkan Baiklah anak-anakku sekalian Meskipun dengan kondisi yang demikian Pak Diksi berharap kalian tetap semangat Tetap semangat belajarnya ya Jangan kendor ya Jangan kasih kendor Gaskan saja ya Oh iya yeah. uh, Tentunya sebelum pembelajaran ini dimulai Ada baiknya kita berdoa dulu ya Ya pada keyakinan masing-masing, ya, berdoa mulai selesai. Nah, baiklah, anak-anak. Oke, untuk materi kali ini, Pak Desi akan menjelaskan ya uh, muatannya matematika dengan judul uh, "Perkalian Bilangan dengan Cara Bersusun", yaitu yaitu yang a ya bisa kalian lihat di layar ini ya bisa kalian lihat lihat di layar ini ya oke kalian lihat di layar uh, di sini perkalian bilangan dengan cara bersusun itu ada uh, bersusun panjang kemudian uh, bersusun pendek nah untuk pertemuan yang pertama kita akan uh, mempelajari bagaimana cara perkalian, uh, mengalikan bilangan ya ini ya, mengalikan bilangan dengan cara bersusun panjang. Ya. Yuk kita mulai ya, kita mulai saja. Kita ambil menu dulu, sebentar. Sini, ya oke okay. new shift oke okay. baik kita mulai ya dengan cara uh, perkalian perkalian sorry maaf perkalian bilangan bilangan dengan atau bersusun bersusun apa dulu tadi yang pertama ya bersusun panjang ya bersusun panjang dengan cara bersusun panjang dengan dengan cara ber bersusun panjang. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. Oke, bisa dilihat ya di sini ya. Nah, Ini Perkalian nah, bilangan dengan cara bersusun panjang ini, Pak Disi kasih contoh ya. Biasanya di sini Pak Disi memiliki uh, uh, sorry ada contoh soal yaitu lima oh, apa bukan lima belas ya seratus lima puluh gimana ratusan ya ratusan ya seratus lima puluh dikali empat misalnya ya dikali-kalian nah. harus uh, mengalikan ya di sini mengalikan bilangan dengan cara bersusun panjang Hai nah. ya, berapa ini ya yang ini nih. tuh ya. Oke okay. 150 dikali empat um, oke okay oke si taruh sini ya 100 maaf 150 ya, 150 dikali 4 sama dengan caranya 150 dikali 4 susun ke bawah dengan cara panjang kalian yang pertama itu harus uh, membeda-bedakan ya ya uh, posisi ya posisi bilangan yang ada di atas ini nah posisi pertama posisi kedua posisi ketiga ya bisa dipahami apa disulangi ya jadi kalau kalian mau mengerjakan soal ya susu panjang Perkalian bilangan susun panjang, ya. Kalian harus memahami bahwa urutan bilangan yang pertama ada. Urutan yang pertama ini adalah satu, tuan. Oke, okay? yang kedua ini adalah puluhan. Nah, untuk yang ketiga ini, apa yang ketiga ini adalah? Ratusan, nah coba dipahami lagi ya. Yang pertama, yang pertama itu yang mana, Pak? Yang ini, yang pertama tuh yaitu satuan, kemudian yang kedua. Iya, di sini ada puluhan, kemudian yang ketiga di sini ada. Ratusan. Tusan, ya. Jadi kalian harus memahami posisi angka-angka yang ada di papan atau di layar kalian ini ya. 100 bagilah 100 oh, maaf. 150 dikali 4 susun ke bawah dengan cara bersusun panjang. Susun, susun, bersusun, panjang ya. Oke, bersusun panjang. Berarti yang pertama itu kalian melihat urutannya ini satu. Satuannya dulu itu berarti 4 dikali 0 sama dengan ya. Bisa anak-anak? Oke, Pak si ulangi. Urutan yang pertama ada bilangan 4 dikali nol. Ini yang sudah Pak Diksi uh, kotak ini ya. Itu yang pertama sama dengan berapa. Kemudian yang kedua ada angka 5. Ya. Ada angka 5 dikali 4 saya ada angka 5 dikali 4 dia posisinya apa angka lima puluhan kalau posisi angka 5 ini berada di dalam puluhan berarti bukan 5 dikali 4 melainkan 50 karena ini adalah bersusun panjang langsung ditulis semua ya Nana Oke, lima puluh dikali sama dengan berapa? Kemudian, untuk selanjutnya yaitu ada angka satu. Ada angka satu, angka satu di sini menempati uh, bilangan ratusan. Ya, berarti kalau satu ratusan itu berarti seratus dikali 4 sama dengan begitu anak-anak ya uh, pak disur lagi-lagi untuk yang pertama yaitu 4 karena ini satuan ya empat dikali nol ya itu yang pertama ya yang kedua yaitu ini 50 dikali 4. Tuh ya. Bisa anak, -anak ya. Oke, pak Yang ketiga, yang ini 50 karena dia berada di posisi puluhan ya, untuk angka 5 -nya. Kemudian selanjutnya Kemudian selanjutnya ada angka 1 1 ya. Satu di sini posisinya ratusan anak, -anak. Posisi ratusan berarti sama dengan 100. Baiklah. Berarti 100 dikali 4. Kalau disusun panjang berarti 100 100 eh sorry sorry. Seratus lima puluh ya. 150 dikali 4 itu sama dengan uh, 4 dikali 0 ya itu yang pertama kemudian 5 dikali 0 oh, ini deh biar paham juga kali ya 4 disikasi 4 wd ya dikali 0 sama dengan kemudian yang kedua ada 50 dikali 4 kebalik ya oke biar kalian enak bacanya 4 dikali 50 gitu aja kemudian yang terakhir ada 100 dikali sorry empat 100 seratus. Nah. sudah anak-anak. nah sampai di sini ada pertanyaan kah kira-kira ya. jadi yang empat pertama uh, itu satuan ya, satuan. ini satuan yang kedua ada puluhan kemudian yang ketiga ada ratusan tuh yang ini ya anak-anak nah. yang ini ini merah kemudian yang ini hijau kemudian yang ini biru tuh Yang untuk perkaliannya seperti ini ya kalau hijau yang hijau ini yang ada di bawah ini, ya. Sedangkan yang empat, eh, yang merah ini seperti Yang satuan, nah, anak-anak bisa dimengertikah? kah sama di sini, ya. Oke, okay. berarti 4 dikalikan dengan nol itu sama dengan berapa anak-anak iya -anak? benar sekali jawabannya adalah nol ya biar selurus kita luruskan karena satuan ya jawabannya adalah nol berapapun angkanya ya kalau kita mengalikan suatu bilangan dengan angka nol maka hasilnya yaitu sama dengan nol ya Berapapun angkanya, tolong diingat-ingat lagi. Baik, kemudian selanjutnya yaitu 4 dikali 50 Nah, ini caranya. Caranya bagaimana, Pak? Ya, ini 4 maaf. Iya, jelas ya. Berarti kamu hanya fokus di sini, anak-anak. Ya, nah, ini kalau mengalihkan bilangan yang ada nolnya, ya, berarti 4 dikali 5 4 dikali 5 sama dengan berapakah? Ya. coba 4 dikali 5 berarti disini kondisi punya angka 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, 4. ya kan? kan 4 ini di uh, dikali 5 4 dikali 5 kan 1 2 3 empat lima, itu anak-anak 4 dikali lima ya. Nah, berapa empat kali lima? Iya benar sekali. Nah, jawabannya ada 20 puluh tuh. Dua pak. Nolnya bagaimana pak yang di belakang? Yang di belakang yang tidak dikalikan nolnya taruh belakangnya tuh. Ya ulangi lagi nol yang di belakang ini yang tidak dipakai langsung ditaruh di belakangnya ya seperti itu anak-anak baik kita lanjutkan kemudian di sini ada angka 4 dikali 100 disulangi 4 dikali 100 nah Menghitungnya seperti ini berarti 4 dikali satu. Ya, berapapun angkanya yang dikalikan satu, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri empat kali satu. Ya, empat tulis saja di sini: empat, empat. Ya, coba nol yang dua ini bagaimana? Nol yang dua ini ya, kita taruh di belakang. Nolnya ada berapa? Satu, dua. Nolnya ada dua ya belakang dikasih dua. Nah seperti ini anak-anak ya. Empat dikali 100 ya itu sama dengan empat ratus. dikali 50 ya itu sama dengan dua ratus. dikali nol sama dengan nol ya. Berarti. Uh, ini cara ini pak disijabarkan jabarkan ya ini ya ini pak disijabarkan jabarkan seperti ini ya kalau kalian nantinya caranya mengerjakan lah ya caranya mengerjakan itu langsung aja kalau misalnya sudah tahu uh, sesuai dengan urutannya ya. kalau sesuai dengan urutannya maka hasilnya adalah 4 dikali 0 sama dengan nol ya kemudian 4 dikali 50 ya 4 dikali 50 sama dengan 200 200 oke okay. baik kemudian 4 dikali 100 tadi ya 100 kan yang ini kan yang ini kan nah, ke 1 ini 4 100 sama dengan 400 nah, kemudian kalau sudah ketemu baru kita jumlah ya kalau sudah ketemu baru kita jumlah Apa? hati-hati anak anakku sekalian cara penulisan simbol ya itu harus ada bedanya harus ada bedanya coba kalau perkalian nah seperti itu ini kalau penjumlahan seperti ini harus lurus ya ini perkalian dan ini penjumlahan ya harus ada bedanya ya Oke kalau sudah ketemu Oh ya kalau sudah ketemu kalian tinggal menjumlahkan uh, lurus ke bawah 0mbah 0 sorry 0 ini lurus ya 0mbah 0mbah 0l 0 0mbah 0mbah 0 = 0, 2 tambah 4 Sama dengan 6 Berarti 100 100 Sorry sulangi lagi. 150 Dikali 4 Sama dengan 6 Ratus nah, ini hasilnya Nah sampai di sini anak-anak, bagaimana tentang perkalian bersusun, perkalian bilangan bersusun panjang ya? Itu yang pertama. Apakah sudah dimengerti? Pastinya bisa dimengerti anak-anak ya. Nah, jika kalian terus-menerus belajar dan mencoba, tentunya harus berani mencoba, kalian akan lama akan terbiasa ya? dengan cara menghitung perkalian bilangan dengan cara bersusun panjang baiklah, kemudian kalau yang kedua yaitu perkalian hmm. sorry ya perkalian sorry, sorry perkalian b Bilangan Perkalian bilangan Bersusun Bersusun Pendek Oke kebalikannya dari tadi ya Nih Bersusun pendek Kalau tadi kan panjang ya Sekarang pendek Oke kita lanjut Sama seperti Yang tadi ya nah, kita Buat soalnya, misalnya, 200-35 uh, dikalikan dengan angka 2. Misalnya, cara nah, bersusun pendek, ya, kalian tinggal mengalikan sesuai uh, urutan bilangan yang ada di sini, ya, dimulai dari sini disulangi kalian akan mengalihkan bilangan dimulai dari sini sesuai urutan bilangan yang ada di atasnya nih ya Oke berarti ya urutan yang pertama adalah dua dikali 5 berapakah anak-anak dua -anak? dikali lima itu sama dengan lima ditambah lima limanya ada dua 5-nya dua kali. Berapakah anak-anak? 2 x 5. Betul sekali. 10. Pak, apakah ditulis 10? Tidak, karena susun pendek ya. Karena susun pendek, maka yang kalian tulis jika hasilnya lebih dari satuan yaitu puluhan, maka yang kalian tulis adalah angka satuannya. Berapakah angka satuannya 2 dikali 5? 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Angka 10 itu satuannya adalah 0 ya. Angka 10 adalah satuannya 0, berarti kita tulis ini di bawah 0. Satunya ke mana Pak? Satunya. Satunya simpan 1 satu ke sini. 1. Nah. Di sana anak. Pak disilang ya dua dikali 5 itu sama dengan sepuluh. berarti ditulis nol, ya. simpan satu di sini, ya sudah. ya enggak kemudian kita lanjutkan ke bilangan selanjutnya yaitu dua dikali tiga. nah, dua dikali 3. berapa Berarti, tiganya ada dua. Ya, dua dikali tiga sama dengan enam. Enam tambah satu sama dengan tujuh. Oke, itu ya, anak dua dikali tiga sama dengan tadi. Sulangi dua dikali tiga sama dengan enam ditambah simpanannya tadi ada satu berarti sama dengan 7 ya 7 taruh di bawahnya sini gitu anak-anak ya Sampai di sini bisa dimengerti ya Oke okay. nah, Oke okay. mari sih ulangi lagi ya 2 dikali 5 itu sama dengan 10, ditulis 0, simpan 1. Ditulis angka 0, simpan 1. Kemudian kemudian 2 dikali 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 ditambah 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Oke. Okay? Kemudian, lanjut ke sini. Dua dikali dua sama dengan empat. Nah, inilah hasilnya. Langsung ketemu anak-anak karena ini adalah uh, perkalian, ya, perkalian bilangan bersusun pendek, ya, bersusun pendek, ya, seperti ini itu anak-anak ya uh, oke okay. nah anak-anakku sekalian demikianlah penjelasan yang dapat Pak Diksi berikan kepada kalian semoga kalian uh, semoga bermanfaat buat kalian ya Dan, terus semangat ya terus semangat untuk belajar jangan sampai kalian melupakan belajar karena itu merupakan penting ya jelas penting ya. jangan sampai meninggalkan belajar pokoknya ya terus belajar meskipun dalam kondisi apapun seperti ini ya jangan putus asa jangan uh, patah semangat ya, ya jangan lupa lagi-lagi Pak Dixi ingatkan jangan lupa apa ayo ayo apa ayo jangan lupa makan ya oke okay? ya yeah yang penting makan dulu kalau sudah kenyang baru kita belajar enak ya <guluh> baiklah anak-anakku sekalian demikian yang bisa dapat Pak Diksi sampaikan semoga dapat bermanfaat sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran-pembelajaran lainnya bersama Pak Diksi di sini sampai bertemu kembali.